Padahal kita tahu bahwa teman-teman yang sehari ini bekerja untuk atas kontraknya Lnet Seharusnya masih bisa bekerja sampai tanggal 27 Oktober Sesuai dengan kontrak Lnet dengan SBA Tapi mengecewakan sekali bahwa ketika Lnet mundur dari uh, kerjasama dengan SBA Pekerja-pekerjanya juga kemudian tidak boleh masuk lagi dan tidak boleh bekerja lagi Ini 5. Jadi teman-teman ini sudah memiliki sertifikat keahlian tertentu untuk pengoperasian dari pembangkit listrik tenaga uap miliknya SBA Seharusnya pemerintah harus melihat ini, ada tanggung jawab negara terhadap ini Yang seharusnya perlindungan terhadap tenaga kerja lokal itu harus menjadi prioritas Inilah yang tidak ada, ini kenapa? Kami masih punya kontrak, tapi tidak boleh masuk pabrik. Apa karena kami orang Aceh? Apa karena kami orang lokal? Apa karena kami dianggap orang yang eh, bodoh, miskin, lantas boleh diperlakukan seperti ini? Nah, diusir secara tidak terhormat seperti ini dengan mematikan kartu yang dapat nah, Teman-teman semua punya kartu akses masuk ini, ini tidak bisa digunakan lagi. Nah, Jadi Bu Menteri Pak Gubernur Pak Bupati DPRA dan DPRK Aceh Besar Harus punya konsistensi lah Kalau mau lindungi rakyat yang serius Jadi Ini kita dipermalukan Menurut saya Jadi harus ada solusi terhadap teman-teman Tenaga kerja ini Karena kita tahu bahwa presiden pinginnya adalah transfer ke nolid. Tadinya mesin ini hanya tidak bisa dioperasikan oleh teman-teman dari Tiongkok Tapi karena upaya-upaya uh, yang dilakukan oleh pemerintah Supaya transfer ke nolid, penghidupan pabrik, penghidupan mesin uh, PLTU Itu bisa dilakukan oleh masyarakat lokal, tenaga kerja lokal ini sudah terjadi, 52 orang bahkan satu orang sudah meninggal dunia, tinggal 51 orang Mereka sudah punya akte dan sertifikat untuk kemampuan menghidupkan mesin PLTU Mengoperasikan uh, pembangkit listrik tenaga uap di PT SBA Tapi alangkah sia-sianya ketika anak negeri sudah punya pengetahuannya Ketika anak negeri sudah diberi